Ah baik teman, teman, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma shalata ya tidaulah nama Muhammad. Berbual lagi dengan Salam Sadi di sini teman, -teman di Alqolam Jaya. Kali ini saya di Alqolam Jaya akan uh, membuat power supply uh, adaptor ya, adaptor seperti ini, adaptor laptop menjadi uh, power supply CT seperti ini seperti punyanya trafu oke, okay, sebetulnya cara seperti ini sudah pernah kami bahas di Alkolam Jaya di video sebelum sebelumnya cuma kadang-kadang rangkaiannya kami letakkan di belakang seperti itu, jadi ada beberapa orang yang tanya ke saya rangkaiannya tidak ada padahal ada di bagian belakang video Bahkan saat penutupan kadang-kadang kami uh, lampirkan di belakang sendiri Jadi itulah gunanya menonton video kami tanpa skip dari awal sampai akhir insyaallah akan jauh lebih, lebih ini lebih bermanfaat Oke hey, kali ini kami akan menggunakan cara yang sangat sederhana sekali teman-teman ya, Cuma ya efeknya karena ini hanya menggunakan dioda dan uh, Sebentar ini kayaknya oke, okay, teman-teman, karena tadi baterainya ya baterai mic ini kayaknya agak putus. Oke, okay. mudah-mudahan suaranya masuk, teman-teman. Kali ini uh, karena bahannya sederhana sekali, hanya dioda dengan elko. Kemungkinan-kemungkinannya adalah uh, karena ini, apa sih uh, prinsipnya? Reverse uh, dan forward biasnya sangat tinggi, jadi mungkin akan ada pengurangan nilai tegangan yang cukup signifikan. Oke, namanya kami sarankan kalau ingin membuat dari apa, adaptor ini, adaptor laptop menjadi CT seperti ini gunanya untuk uh, apa ini uh, apa power amplifier ya kami sarankan teman-teman untuk menggunakan IC regulator cuma di video kali ini ini yang paling sederhana tanpa IC regulator kalau menggunakan IC regulator biasanya lebih lebih stabil seperti itu ini yang paling sederhana Oke lanjut teman-teman ya kita praktek ya, apa. Uh, gambar rangkaiannya seperti ini, kurang lebih 0 volt, 15 volt masuk ke kiprok. Ini kiprok ya. Ini katoda anoda ya. Ini lambangnya seperti ini, teman-teman. Nah. Oke, ini positif. Ini katoda, ini anoda. Oke, teman-teman. Ini lambang seperti S begini karena ini ee, katoda ketemu dengan anoda itu menjadi lambang S terbalik menjadi belah balik seperti itu. Jadi walaupun ini 0 ini 15 volt dibalik tidak apa-apa. Tapi kalau negatif dengan positif digabung itu namanya center tap atau CT teman-teman. Silakan screenshot kurang lebih seperti ini. Ya, ini pengurangnya cukup signifikan karena ada reverse uh, forward biasnya seperti itu ada nilai pengurangannya juga dari dioda karena sifat dioda juga selain menyarakan juga uh, resistif atau mengurangi seperti itu teman-teman nilainya uh, apa diodanya atau kiproknya sesuaikan dengan adaptornya teman-teman kalau teman-teman punya teman-teman itu 3 ampere bikin 3 ampere cuma di sini uh, uh, diodanya atau kiproknya kami menggunakan yang satu ampere karena hanya untuk uji coba teman-teman bisa jadi juga ini menurun pengaruhnya juga dari itu ya dari ee, diodanya tapi yang jelas bisa lah 0 volt 15 volt biasa jadi ct seperti ini bisa oke okay. kemudian algonya sesuaikan ya kalau ini 15 sesuaikan ini minimal 15 tapi rekan saya sarankan lebih besar oke okay. Di sini kami menggunakan elco yang cukup besar. 53 volt tegangannya eh, kapasitas kapasitornya 4700 mikrofarad. Ya. Oke, okay. ini terdapat dari mereknya ya. Dibuat seperti ini teman-teman ya. Ini positifnya, ini negatifnya yang ada tandanya, dibuat seperti ini. Oke. Okay. Kemudian eh key prop -nya kiprok mana kiprok waduh ini ada yang baru kiproknya kurang lebih seperti ini ya ini kiproknya teman teman oke okay. ya bisa pakai kiprok yang sudah jadi di toko ya ini dari dioda diodanya satu ampere saja ini katoda katoda jadi positif nanti ke positif maksud saya bisa ke positif ya kemudian Anoda dengan anoda hitam dengan hitam ini ya hitam dengan hitam yang ini nanti ke negatif yang ini katoda eh, dengan anoda bisa ke inputnya input tegangannya In 0 bisa di sini 15 volt bisa di sini teman teman yang penting bisa apa namanya bisa di apa dimasukkan ke tegangannya tegangan inputnya oke okay. saya siapkan uh, avometernya kelihatan teman teman ya? oke okay, kelihatan ya oke okay. kita solder teman teman karena ini hanya untuk dicoba ya hati-hati jangan sampai terbalik positif negatifnya oke sudah Oke okay, teman-teman ya seperti ini kelihatan ya jangan sampai terbalik teman-teman teman-teman bisa screenshot ini nah, kedatangan tamu lagi tamu kecil Al-fatih ayo ah ya. jatuh awas jatuh <laughs> ya tunggu Abi ya mau syuting Abi ya ya iya ah teman-teman ya, uh. <laughs> teman -teman, ya. oke okay, lanjut teman-teman jangan kemana-mana Fatih si ini uh... setara teman-teman yang mana-mana ya ini adaptornya uh, kami menggunakan punyanya Toshiba laptop Toshiba yang sudah kami modifikasi iya, uh -huh. uh, 15 volt DC 3 ampere ya yang luar ini yang hitam uh, negatif yang putih positif awas jatuh nak oke okay. Ini teman-teman ya, ini positif, yang ini negatif. Saya solder saja, bisa di sini, bisa di sini, yang mana saja bisa karena ini sudah bolak balik. Karena katoda dengan anoda di digabung menjadi satu itu kalau bolak balik. Kalau ah uh, ada, ada, ada. Apa nak? Hei, hei, hei, hei. Jangan dulu, jangan dulu, jangan dulu. Tunggu dulu, tunggu dulu. Ya, ya, ya. Mau apa Fatih? Ya, bawa itu dah. Oke teman-teman maaf ya ini ada sedikit uh, Apa uh, Ada anak saya Oke okay, kita coba teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Kita hanya membuktikan bisa pandanya Insya Allah bisa Yang ini yang negatif Ini betul-betul negatif nanti Ya min ya teman. Aduh mak ini teman-teman kelihatan ya Min 0,7 no, Bukan 0,7 maaf teman-teman Min 7 volt Dari yang semula 15 ya Kemudian yang ini yang positif Oh kebalik Mengukurnya begini Ya 7,8 Ya 6,8 Kalau dibalik begini Ya ini Ya naik turunnya uh, Forward biasnya seperti itu teman-teman ya di Bali pun sama nanti teman-teman Seperti itu Oke okay, teman-teman Ini adalah rangkaian Yang bisa kami persembahkan Teman-teman eh, Teman-teman bisa menggunakan eh, IC regulator seperti itu Ya Agar lebih stabil teman -teman. Cuma eh, Ini buat teman-teman Yang ingin menggunakan Apa Rangkaian besar seperti ini ya eh, Ini kan 70 Plus ini min 70 kami tidak menyarankan menggunakan uh, adaptor laptop uh, seperti ini karena laptop itu adaptornya hanya tegangannya rata-rata maksimal hanya 20 volt jadi teman-teman bisa menggunakan uh, power supply yang lain kalau untuk yang besar-besar ini hanya untuk power, apa uh, amplifier yang kecil-kecil saja Oke okay, teman-teman, demikian dari kami semoga bermanfaat dunia akhirat eh, Ini semoga bermanfaat dunia akhirat Dan kami bisa terus berkarya, dukung channel kami ya Seperti itu, kami cabut dulu Oke, okay, mohon maaf apabila ada kesalahan Mudah-mudahan ini bermanfaat dunia akhirat Buat teman-teman, kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh